Siap menikah. Suleida Natali Holser ingin punya dua anak. Komedian Suleida Natali ternyata sama-sama ingin punya dua anak. Hal itu terungkap saat Suleida Natali Holser diminta jawab cepat sejumlah pertanyaan untuk mengetes kekompakan. Seperti diketahui, hubungan Suleida Natali Holser tersebut semakin serius. Ayah Rinsky Fabian itu dikabarkan akan segera meminang Natali. Melalui tayangan yang diunggah Sule dan Natalie kompak menjawab Sama-sama ingin punya dua anak Jawab cepat ya Kalau punya anak pengin berapa Tanya seorang tim yang memandu permainan Dua jawab Sule dan Natalie kompak Mendengar jawaban pasangannya sama Sule hanya tertegun Duda empat anak itu bengong sambil sering menatap mata dengan Natalie Holser. Ngikut-ngikut kamu nih Protes Natalie. Sule pun tak banyak kata dan hanya bisa bungkam Melanjutkan permainan, keduanya ternyata kompak dan diketahui sama-sama bucin-bucin atau tidak, tanya tim Bucin, jawab Sule dan Natalie kompak lagi Kali ini Natalie yang tampak terkejut bahwa Sule selain lucu juga merupakan sosok yang bucin Ia pun mengajak calon suaminya itu untuk tos karena merasa sama-sama bucin Kamu bucin ya, tanya Natalie. Iya, singkat Sule, sama dong, tos, timpal Natalie. Sule dan Natalie terdiam saat keduanya sama-sama mengaku romantis. Ayah Rizky Febian itu kembali bengong dan saling bertatapan mata dengan wanita keturunan Indonesia Jerman tersebut. Natalie pun protes lantaran Sule selalu mengikuti jawabannya. "Romantis atau lucu?" tanya tim. "Romantis," jawab Sule dan Natalie kompak. "Apaan sih, ngikut-ngikut melulu? Ini di belakang ada siapa sih?" pungkas Natalie heran. Semoga hubungan Suleida Natali baik-baik saja dan semakin serius akan melangkah ke jenjang pernikahan.